Mendengkur adalah suara yang terjadi akibat udara mengalir melewati jaringan yang rileks di tenggorokan Anda, menyebabkan jaringan tersebut bergetar saat Anda bernapas. Jaringan yang bergetar tersebut menimbulkan dengkur. Pada video ini, saya akan berbagi tentang 8 cara mencegah mendengkur dan 3 cara dokter mengobati dengkur tersebut. Tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Penyebab mendengur dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti anatomi mulut dan sinus Anda, konsumsi alkohol, alergi, pilek, dan berat badan Anda. Ketika Anda tertidur dan beralih dari tidur ringan ke tidur nyenyak, otot-otot di langit-langit mulut Anda, yaitu langit-langit yang lunak, tidak dan tenggorokan menjadi rileks. Jaringan di tenggorokan Anda bisa cukup rileks sehingga sebagian menghalangi jalan nafas dan menyebabkan jaringan tersebut bergetar. Semakin menyempit saliran udara Anda, semakin kuat aliran udaranya. Keadaan ini meningkatkan getaran jaringan yang menyebabkan denguran Anda semakin keras. Kondisi berikut dapat memengaruhi jalan nafas dan menyebabkan mendengkur. Anatomi mulut Anda. Memiliki langit-langit lunak yang rendah dan tebal dapat mempersepit jalan nafas Anda. Orang yang kelebihan berat badan mungkin memiliki jaringan ekstra di belakang tenggorokan mereka yang dapat mempersempit saluran udara mereka. Demikian juga jika potongan jaringan segitiga yang mengantung dari langit-langit lunak, yaitu yang disebut ufula, memanjang, aliran udara dapat terhambat dan getaran meningkat. Konsumsi alkohol. mendengkur juga bisa disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi alkohol sebelum tidur. Alkohol melemaskan otot-otot tenggorokan, dan menurunkan pertahanan alami Anda terhadap obstruksi jalan nafas. Masalah hidung. Hidung yang tersumbat kronis atau tersekat yang bengkok di antara lubang hidung Anda dapat menyebabkan dengkuran Anda. Kurang tidur. Tidak cukup tidur dapat menyebabkan relaksasi tenggorokan berlebihan ketika tertidur. Keadaan ini dapat memicu timbulnya dengkuran. Posisi tidur, mendengkur biasanya paling sering dan paling keras ketika tidur telentang karena efek gravitasi pada tenggorokan mempersempit jalan napas. Komplikasi, kebiasaan mendengkur mungkin lebih dari sekedar gangguan. Selain mengganggu tidur pasangan, jika mendengkur dikaitkan dengan apnea tidur obstruktif atau obstructive sleep apnea, (OSA). Ada mungkin berisiko mengalami komplikasi lain. Apnea adalah keadaan berhenti bernapas. Komplikasi berdengkur yang terkait dengan OSA antara lain kantuk di siang hari, sering frustasi atau marah, sulit berkonsentrasi, risiko lebih besar terkena tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan stroke. Peningkatan risiko masalah perilaku seperti agresi atau masalah belajar pada anak-anak dengan gangguan tidur obstruktif. Peningkatan risiko kecelakaan kendaraan bermotor karena kurang tidur. Pencegahan. Untuk mencegah atau menenangkan dengkuran, cobalah tips berikut. Jika ada kelebihan berat badan, turunkan berat badan. Orang yang kelebihan berat badan mungkin memiliki jaringan ekstra di tenggorokan yang berkontribusi terhadap penengkur. Menurunkan berat badan dapat membantu Anda mengurangi tengkuran. Tidur miring. berbaring telentang memungkinkan lidah Anda jatuh ke belakang ke tenggorokan. Mempersempit jalan nafas dan sebagian menghalangi aliran udara. Cobalah tidur miring atau di sisi Anda. Jika Anda selalu berakhir telentang di tengah malam, cobalah menjahit bola tenis di bagian belakang atas piyama atau baju tidur Anda. Tinggikan tempat tidur di bagian kepala Anda. Mengangkat kepala tempat tidur Anda sekitar 4 inci dapat membantu mengurangi dengkuran. Strip hidung atau dilator hidung eksternal. Strip perkat yang dipasang pada batang hidung membantu banyak orang meningkatkan area saluran hidung mereka, meningkatkan pernapasan mereka. Dilator hidung adalah strip perkat kaku yang diterapkan secara secara eksternal di seluruh lubang hidung yang dapat membantu mengurangi hambatan aliran udara sehingga Anda bernapas dengan lebih mudah. Strip hidung dan dilator hidung eksternal tidak efektif untuk orang dengan Obstructive sleeping apnea. Mengobati hidung tersembat atau mampet. Memiliki alergi atau septum yang menyimpang dapat membatasi aliran udara melalui hidung Anda. Ini memaksa Anda untuk bernapas melalui mulut dan meningkatkan kemungkinan mendengkur. Tanyakan kepada dokter Anda tentang resep obat semprotan steroid jika Anda memiliki kemacetan kronis. Untuk memperbaiki cacat struktural di saluran napas Anda, seperti septum yang menyimpang, Anda mungkin memerlukan pembedahan. Batasi atau hindari alkohol dan obat penenang. Hindari minum beralkohol setidaknya dua jam sebelum tidur dan beritahu dokter Anda tentang dengkuran Anda sebelum minum obat penenang. Obat penenang dan alkohol menekan sistem saraf pusat Anda menyebabkan relaksasi otot yang berlebihan, termasuk jaringan di tenggorokan Anda. Berhenti merokok. Berhenti merokok dapat mengurangi dengkuran, selain memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya. Tidur yang cukup. Orang dewasa harus berusaha setidaknya 7 jam tidur per malam. Jam tidur yang direkomendasikan untuk anak-anak bervariasi berdasarkan usia. Anak-anak usia prasekolah harus mendapat 10 sampai 13 jam sehari. Anak-anak usia sekolah membutuhkan 9 sampai 12 jam sehari, dan remaja sebaiknya memiliki 8 sampai 10 jam sehari. Tata kelola. Untuk menegur disertai dengan obstruktif sleeping apnea, dokter mungkin menyarankan satu, peralatan mulut. Peralatan mulut, adalah corok gigi yang sesuai dengan bentuk yang membantu memajukan posisi rahang lidah dan langit-langit lunak Anda untuk menjaga saluran udara Anda tetap terbuka. Jika Anda memilih untuk menggunakan alat oral, Anda perlu mengunjungi spesialis gigi Anda untuk mengoptimalkan kecocokan dan posisi alat. Anda juga akan berjalan dengan dokter spesialis yang menangani tidur Anda untuk memastikan alat oral berfungsi sebagai mesinnya. Kunjungan gigi mungkin diperlukan setidaknya sekali setiap 6 bulan selama tahun pertama, dan kemudian setidaknya setiap tahun setelah itu untuk memeriksakan kesocokan dan untuk menilai kesehatan mulut Anda. Air liur yang berlebihan, mulut kering, nyeri rahang, dan ketidaknyamanan wajah, adalah kemungkinan efek samping dari pemakaian alat ini. Continuous positive airways pressure, CPAP, atau tekanan jalan nafas positif terus-menerus. Metode ini memakai masker di hidung atau mulut saat Anda tidur. Masker mengarahkan udara bertekanan dari pompa kecil di samping tempat tidur ke saluran udara Anda agar tetap terbuka saat tidur. CPAP si menghilangkan denguran dan paling sering digunakan untuk mengobati denguran bila dikaitkan dengan obstruktif sleeping apnea. Meskipun CPAP si adalah metode paling andal dan efektif untuk mengobati OSA, obstruktif sleeping apnea, beberapa orang merasa tidak nyaman atau kesulitan menyesuaikan diri dengan kebisingan suara keras dari mesin operasi saluran napas atas. Ada sejumlah prosedur yang berusaha membuka jalan napas bagian atas dan mencegah penyempitan yang signifikan selama tidur melalui berbagai teknik operasi. Misalnya, dalam prosedur yang disebut uvulopalatofaringoplasty atau UPPP, Anda diberi anestesi umum dan ahli bedah Anda mengencangkan dan memangkas jaringan berlebih dari tenggorokan anda. Ini sejenis pengencangan wajah untuk tenggorokan anda. Prosedur lain yang disebut Maxillo-Mandibular Enlargement (MME) dengan cara membuat rahang atas dan bawah ke depan yang membantu membuka jalan nafas. Ablasi jaringan frekuensi radio menggunakan sinyal frekuensi radio intensitas rendah untuk mengecilkan jaringan di langit-langit tunak, -langit lidah, atau hidung. Teknik bedah yang lebih baru, yang disebut sebagai stimulasi saraf hipoklusus, menggunakan stimulus yang diterapkan pada saraf yang mengontrol gerakan maju lidah, sehingga lidah tidak menghalangi jalan napas saat Anda menarik napas. Efektivitas operasi ini bervariasi, dan responnya sulit diprediksi. Demikian, sharing informasi tentang cara mencegah dan mengatasi masalah tidur yang mendengkur. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.